Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai siang kalian saat ini Bami akan memberikan informasi menarik Dan kabar-kabar spesial Dari idola kesayangan kita Untuk ke kabar pertama sahabat Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Alhamdulillah Untuk live di channel youtube nya Leslar Entertainment semalam Dalam acara live syukuran 1 juta subscriber Ini berjalan dengan lancar Dan ditonton 52.000 nih, wow Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Live streaming tadi malam yang nontonnya Sampai 52.000 Hebat banget kan, Leslar dan tim Mudah-mudahan Tentunya semua yang berikan kesehatan Kita juga semakin kompak dan Solid untuk selalu mensupport Mendukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ada momen spesial yang membahagiakan untuk kita semua Ini ada momen yang sangat luar biasa Kita respect banget ya kepada seorang Rizky pilar Yang tidak pernah berubah Masya Allah ya, persahabat Bapak Bilar ini selalu bangga menjadi suami seorang Lesti Kejora Masya Allah luar biasa makin bangga banget ya Makin bahagia mengidolakan mereka Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Rumah tangganya bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diripas kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah dari dulu gak pernah berubah Dia selalu bangga punya seorang Lesti Tuh bersahabat ya makin bangga Makin bahaya sekali mengidolakan Lesti dan Bilar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Hakan Yati mengatakan di kolom komentar Masya Allah, semoga rumah tangga mereka selalu diberkahi kebahagiaan dunia akhirat Dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala." Amin Ini luar biasa ya? Doa, dukungan, support yang selalu diberikan dengan tulus kepada Lesti dan Bilar dan berikutnya juga, kita lihat Ada komentar yang diberikan Dari akun titik gambar 3131 mengatakan Bener banget, kata Bilar Seorang laki-laki ketika sudah menikah akan berubah Kalau istrinya baik, pasti suaminya akan berubah lebih baik lagi Ini udah aku alami sendiri dan dengan melihat orang-orang di sekitar juga Masya Allah banget ya Kita pastinya bangga banget dengan Tentunya perubahan yang luar biasa dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora sampai sukses sekarang ini Kita doakan selalu yang terbaik nih untuk mereka Berikutnya juga persahabat ada sebuah ungan spesial nih dari Kak City Perk Aduh Masya Allah banget ya saat melihat benda Lesti Kita merasa bangga dan bahagia sekali Semakin auranya terpancar dari rupku wajahnya Masya Allah doakan juga nih buat bunda lesti selalu sehat dan selalu memberikan karya-karya terbaik. di sini juga kita lihat persahabat di unggahan kak siti yang mana satu jam yang lalu mengunggah foto momen kebersamaannya dengan bintang tamu lainnya persahabat yang di acara live syukuran 1 juta subscriber oleh selain entertainment kita juga salur dengan kalimat yang dituliskan oleh kak siti. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung til tali silaturahmi. Rahmi Itu persahabat ya HR Bukhari dan Muslim Mudah-mudahan silaturahmi ini terjaga dengan baik, kita selalu mendoakan yang terbaik juga nih untuk mereka Selanjutnya, ada sebuah unggahan spesial juga yang terdapatkan, senalam persahabat ada unggahan spesial dari kami Selmilian yang mengunggah sebuah postingan foto kedua anak dan bersama BBL, aduh BBL lagi tidur ya, ini menggemaskan sekali semakin ganteng semakin embul, Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang soleh, amin dan kita lihat juga para sahabat kabar selanjutnya kita hampir keunggahan dari Lesler Sajak yang mengunggah sebuah postingan ini postingan kalimat Kalimatnya aneh saja sama wartawan Lesti dan Bilar yang dapat hadiah pernikahan 20 juta dari DS Pemberitaannya nggak selesai-selesai Kenapa beraninya sama artis aja dikejar-kejar Kalau koruptor, kenapa keluarganya nggak ada yang diwawancara Temennya dan semuanya Adem ayam aja Eh masih adakah yang korupsi? Nggak ada atau masih ada atau tambah banyak media oh media Harusnya media itu mencerdaskan ya Eh malah ngajak gibah aja kerjaannya Ini kalimat yang diposting oleh Leslar saja Ini masalah kemarin dari DS yang memberikan hadiah Pernikahan kepada Leslar sebanyak 20 juta Dan Les Rizky Bilar Ini mendapatkan surat panggilan penyelidikan Kita doakan saja mudah-mudahan